Halo sahabat Homemade Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang basic web programming, pemrograman web dasar. Nah kita sampai pada materi tentang pembuatan form dalam HTML. Jadi kalau kita ingin mengumpulkan inputan atau isian data dari user, maka kita perlu membuat formulir. Yuk kita pelajari bersama. Kita buat dulu filenya. masih tetap menggunakan index.html lalu kita buat dokumen HTML sederhana. Nah, untuk membuat form kita menggunakan tag form. Kita ketikkan di sini form. Biasanya form memiliki name kemudian Method. Method itu jenisnya ada dua teman-teman, get dan post. Kalau misalkan teman-teman menggunakan mode yang get, maka ketika nanti teman-teman mengisi data, datanya akan ikut tampil di URL dari browser teman-teman. Sedangkan untuk metode yang post, dia akan membuat data-data itu invisible. Kemudian jika ada action ke halaman lain, maka kita perlu atribut action. Selain itu ada atribut satu lagi target. Ini sama seperti pemrosesan ketika kita belajar tentang link. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan elemen-elemen dari tag form ya. Kita akan berkenalan dengan yang pertama adalah tag input. Biasanya digunakan misalnya kita mau tanya nama lengkap. Kemudian user diminta untuk mengisikan nama lengkapnya, maka isiannya itu berasal dari tag input. Lalu diberi atribut type. Ada berbagai jenis type, nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Kalau lihat di sini juga ada banyak, ada button, check, color, date, date time, uh, date time lokal, email, file, hidden, image, month, number, dan yang lain-lainnya. Kita berkenalan dengan input type text dulu ya teman-teman. Nah, ini kalau di scroll ke bawah juga masih banyak. Ini berarti kita mau minta isian dari user berupa text. Tidak ada tag penutup sehingga kita bisa tulis seperti ini. Kalau kita jalankan, kita lihat tampilannya, maka kita dapat teks nama lengkap titik dua kemudian di sini bisa dituliskan nama lengkapnya. Itu. Nah kalau formulir baru seperti ini kan kurang asik ya teman-teman. Jadi kita perlu ada Tombol lah di sini ya kita buat tombolnya meskipun belum ada action ke page manapun. Di bawahnya kita berkenalan dengan tipe input yang berikutnya yaitu submit atau bisa juga menggunakan button. input type submit Kemudian kalau teman-teman jalankan sintaknya ya akan menampilkan tombol submit. Seperti ini. Tapi belum ada action kemanapun ya teman-teman. Karena ini masih halaman yang statik. Kalau teman-teman mau mengganti nama yang ada di dalam button tersebut. Kita tinggal ketikkan atributnya value. Kemudian tuliskan misalkan kirim. Kita akan dapat. Tombolnya jadi namanya kirim seperti ini. Secara sederhana ini adalah formulir yang kita bisa buat. Kemudian di video-video selanjutnya kita akan pelajari tentang berbagai macam inputan yang bisa kita buat untuk tag form. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.